Ayam um goreng mamak pedas we. Ora hi guys. Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak cuba menu comeback daripada McD iaitu ayam goreng 3 kali spicy. Sebelum ni dah aku dah pernah cuba dah Tapi tak ada buat video masa tu memang tak buat lagi kot Rasanya haa, Baru makan satu perut aku memang dah huu, Tak tentu arah rasanya kehidupan ini. Tapi kali ni kita Nak menyeksa diri lagi Dengan makan ayam goreng Di tiga kali spicy guys Yang spicy pun aku makan Sakit perut Cirit birit Apa tiga kali spicy Tapi dalam ni Aku ada yang spicy dengan yang tiga kali spicy. Okay. Korang boleh nampaklah nanti beza dia. Warna. Dari segi warna. Yang ini pedas. Yang biasa. Oh. Yang ini. Extra spicy. Nampak lebih merah. Macam ayam goreng mamak. Aku dah tengah sakit perut ni. Tu aku risau nak makan Ayam tu dia tak nak fokus, dia fokus kat muka aku yang cantik ni je. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Mari lah bacit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu ya. Aku ambil air Milo. Tak eh tunjuk air Milo je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa ya. Mungkin dah ke bawah. Kena makan fries ke? Makan sikit. Lepas tu letak tepi. Macam tu. Oke, okay, kita makan the spicy dulu. Bismillah. Sedap. Juicy. Ok, aku buat pembandingan dingin je lah eh, sikit-sikit Tak -sikit. bagi habis Kucing aku nak Sedap weh Tak ada sos dah sedap Aku dah Rasa pedas, untuk orang tak kuat pedas, dia akan rasa pedas sikit Malu kita makan merah lagi tu Kita simpan tepi dulu ya sikit untuk kucing. Di belah mas dia nanti ka 3 kali spicy, three times spicy. Bismillah Yang weh gila. Yang three times spicy ni first bite aku dah boleh terasa pedas sikit. Mungkin sebab aku dah makan juga tadi. Tapi dia rasa macam panas-panas kat lidah. Ayam goreng mamak pedas weh. artificial kan? Mm hmm. Dia panas, pedas. Anti mesti aku pedih-pedih. Oh, minum jap. <coughs> ya, ni tak relaks. Jap, aku rasa pedas dia dekat kulit je. Ini pedih juga. Ke sebab lidah aku yang pedih? Tengoklah warna. Wuhh. Pedih. Peluh-peluh. Makan je lah. Wuhh. <coughs> ah, but did Pedas dia tu dekat bi, dekat lidah So susah bila lidah tu nak gigit lagi Sepedah, buat tangan pun cara sepijar So Lepas sini saja? Makan di tepilah Tak lahan Baru makan seketul, baru makan dua-dua ketul lagi Dah menggerupa Jadinya kalau tak tahan pedas tu, tak payahlah makan tiga kali tu Memang tak sesuai Untuk budak-budak pun tak sesuai Untuk yang tak kuat, pedas pun tak sesuai Dia pedas we, Kat lidah, kat bibir Dia attack kat situ So kebas Bila kau nak gigit lagi, pedih-pedih Panas Okay sampai situ je video aku Angan-angan yang nak makan Maggi lah Paling pedas lah Angan-sangyang lah Anggos paper lah. Ini Seketul baru dah lemah ok itu je rasa dia memang rasa dia punya serbuk cili artificial dah tak sed, dah sedap tu dah ditarik lah lebih kepada tekstur. seksa nak buat video pasal kita makan lah ya. ok apa pun yang apa untuk like dan juga subscribe channel aku terima kasih pada yang sudah di subscribe see you guys di next video bye bye